Halo, kembali lagi dengan saya, Cien. Di video kali ini, saya akan lebih menjelaskan tentang auto cleaning. Nah, jadi di belakang saya ini sudah ada uh, kubikal. Biasanya selain kubikal, uh, bentuk seperti ini adalah shower box. Jadi di dalamnya itu ada ada shower, uh, biasanya untuk pancuran orang mandi ya. Biasanya kalau habis mandi tuh, Biasanya di sekeliling ini akan ada percikan air yang akan lengket, ya. Kemudian uh, tau dong kalau uh, air yang di Indonesia itu rata masa uh, Sehingga akan terjadi bercak percak putih Percak-percak air putih dan lama-kelamaan tidak akan lebih lagi uh, Yang namanya auto-cleaning ini Dia adalah sejenis cairan yang akan membersihkan yang akan membersihkan sendiri namanya juga auto cleaning ya jadi uh, kita langsung aja produknya produk produknya itu ada dijual di shopee tokopedia uh, jadi ini produknya namanya invisible seal sebenarnya ada dua ya produknya yang satu lagi Oke, okay, thank you. Ini namanya Miracle nah, jadi ini dua adalah kumpulnya. Jadi bagi kalian yang memang kacanya sudah pernah pakai dengan kaca baru itu juga bisa dipakai. Jadi yang satu itu adalah scrub untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel uh, sehingga uh, bersih kembali. Tapi kalau kotorannya sudah menempel sangat lama, misalnya sudah 5-10 tahun itu udah nggak bisa. Oke, okay? jadi kalau yang masih baru, yang masih dua tahun, memang boleh scrubnya. Tetapi setidaknya kalian memakai lagi ini, setelah scrub, kita memakai lagi uh, infusibosio ini. Nah, inilah yang bekerja sebagai auto-buriding tadi. Jadi, dia uh, akan menolak air. Kalau kita mandi itu air akan menunggu ya, akan percikan-percikannya akan, uh, percikan akan mengenai satu uh, ruangan ini. Baik itu kaca, baik itu uh, keran air. Misalnya keran air kalian yang uh, lumayan mahal ya. Kemudian keramik juga kita pasti tidak akan mengeringkan ya, tapi kalau kita mengaplikasikan yang namanya uh, Invisible Shield ini, uh, dia akan auto cleaning sendiri, dia akan menolak air sehingga air akan jatuh sendiri dan tidak lengket. Tentunya kalau sudah tidak lengket, tidak akan ada bercak-bercak putih -bercak seperti bercak-bercak uh, tetesan -bercak air ya, bercak-bercak kapal yang tersebut juga tidak akan ada. Jadi, inilah yang namanya open confusion Jadi, sebenarnya ini benar-benar uh, barang dari USA Made in USA Tetapi di Elite Art Class itu sendiri Dia uh, menjual di yang menjual. Nah, jadi si Elite Art Class ini uh, Memasukkan Invisible Slope ini uh, Dalam bentuk diri uh, besar ya uh, Sehingga kalau mau dibeli juga akan susah jadi, mereka mengeluarkan sharing jarum ini, Jadi, ada di jarum, jarum kecil. Dan, bentuk saja, uh, ini murni yang dicampur apa-apa, kalian boleh langsung subscribe aja. Boleh langsung uh, pesan di Wikipedia oke? Okay? Sekian video kita hari ini. Kalian boleh komen, boleh minta um, judul apa yang pengen dibahas di video selanjutnya. Oke, okay, terima kasih.